banyak orang berdiri dalam konfrontasi di langit. Mayestik Yuan Power melonjak ke arah langit, menyebabkan atmosfer menjadi tegang sementara percikan cepat muncul dari atmosfer yang tegang. Daerah yang semula berisik juga dengan cepat menjadi sunyi senyap. Anggota banyak faksi menatap langit saat kehati-hatian muncul di mata mereka. Mereka jelas khawatir bahwa mereka akan terlibat ketika pertempuran dimulai. Chen Gui Apakah kamu benar-benar berniat mengganggu dendam antara gerbang Yuan dan Sekte Dao? Ekspresi Yuan Chang sedikit suram saat dia menatap Chen Gui yang menghalangi dia. Nada dingin mengalir dalam suaranya yang rendah. Aku ditugaskan tugas ini. Chen Gui hanya tersenyum tipis dan berkata di hadapan kata-kata yang mengancam ini. Lin Dong, gerbang Yuan kita akan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan jika kamu membunuh Lei Qian. Ling Zhen menyimpan kipas lipat di tangannya. Matanya menatap tajam ke arah Lindong, yang telah mencengkeram Lei Qian saat dia perlahan berbicara. Bukankah ini sudah terjadi sekarang? Lindong tersenyum ketika berkata, wajahnya yang muda dan agak pucat tampak sangat dingin di mata Ling Zen dan para murid gerbang Yuan. Lindong, apakah kamu berencana untuk memulai perang dengan gerbang Yuan kami di sini? Yuan Chang menurunkan kelopak matanya, tangannya perlahan mempererat cengkeramannya di pedangnya. Tampaknya ada cahaya abu-abu aneh yang naik jauh di dalam matanya. Percayalah, akhir itu bukanlah sesuatu yang ingin kamu lihat. Bahkan dengan bantuan Chen Gui, Yuan Chang mengangkat wajahnya, yang tidak bisa dianggap tampan, setelah berbicara. Sebuah lengkungan yang luar biasa gelap, dingin, dan haus darah terangkat di wajahnya. Jangan paksa tanganku, kalau tidak, Chen Gui tidak akan bisa menghentikan aku. Petik 2. Murid Lindung menyusut pada saat ini. Dia menatap Yuan Chang, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Sedikit kegelisahan mulai membengkak di dalam hatinya. Oh, kalau begitu, aku sekarang benar-benar ingin mencobanya. Chen Gui tertawa lemah, aura dingin muncul di wajahnya yang mengenakan topeng hantu ketika dia mendengar kata-kata Yuan Chang. Apakah begitu? Mata Yuan Chang menjadi semakin gelap. Ling Zhen dan yang lainnya juga mencondongkan tubuh mereka ke depan setelah muncul untuk merasakan permusuhan dalam nada Yuan Chang. Fluktuasi Yuan Power yang luar biasa megah menyebar dalam gelombang seperti cara menanggapi ini. Wajah Ying Xiao Xiao, Wang Yan dan murid Dao Sek yang tersisa di belakang lindung segera tegang. Bang Bang, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari tengah baskom sementara kedua belah pihak berhadapan satu sama lain dalam suasana yang bermusuhan. Mata yang tak terhitung jumlahnya terkejut ketika mereka berbalik ke tempat itu. Setelah itu, mereka melihat ada sedikit distorsi di ruang itu. Sejumlah aula kuno yang luar biasa tampak samar-samar muncul di dalam ruang terdistorsi. Aura kuno yang hanya bisa terbentuk oleh akumulasi waktu merembes keluar dari ruang dan menyebar ke seluruh area. Membakar stas kuno langit, banyak seru-seru terdengar setelah munculnya fenomena biasa ini. Setelah itu. Banyak pasang mata itu tiba-tiba menjadi panas dan serakah. Mereka tidak berkumpul di sini untuk menonton pertarungan antara Yuan Get dan Dao Sek. Tujuan mereka adalah Burning Sky Ancient Stash yang disembunyikan di sini. Sebelumnya, mereka menaruh perhatian pada pertarungan antara kedua belah pihak karena mereka menunggu. Sekarang setelah hidangan utama muncul, mereka secara alami mulai mengalihkan perhatian mereka. Simpanan kuno akan segera muncul ya. Mata menyipit lindung melihat ke arah ruang terdistorsi. Dia tidak berharap itu akan muncul pada saat ini. Meskipun ruang terdistorsi, semua orang bisa melihat aula kuno yang terlihat samar-samar di dalamnya. Namun, ruang ini belum menunjukkan tanda-tanda sepenuhnya dibuka. Tampaknya tidak memiliki kunci. Setiap tatapan di tempat itu akhirnya dilemparkan ke arah Yuan Chang tanpa persetujuan sebelumnya. Alasan mereka datang adalah karena mereka mendapatkan berita bahwa Yuan get akan dapat membuka simpanan kuno kali ini. Melihat situasi saat ini, sepertinya akan tergantung pada Yuan get untuk membuka simpanan kuno ini. Yuan Chang jelas juga merasakan pertemuan tatapan ini. Segera, matanya berkedip saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Lin Dong, tujuan kami kali ini adalah Burning Sky Ancient Stars. Hanya jika kamu melepaskan Lei Qian. Gerbang Yuan kami dapat membuka simpanan kuno dan memungkinkan semua orang untuk berbagi harta di dalamnya. Jika kamu tetap keras kepala, kemungkinan tidak ada yang akan dapat membuka simpanan kuno ini hari ini. Pada saat itu, kamu akan membuat marah semua orang. Aku percaya bahwa kamu tidak akan dapat menanggung beban ini. Petik 2. Kata-kata Yuan Chang tidak diucapkan diam-diam. Sebaliknya, itu menyebar dengan keras di bawah sampul Yuan Power. Akhirnya, itu bergema di samping telinga semua orang. Orang ini benar-benar licik, ekspresi Ying Xiao Xiao berubah sedikit. Tindakan Yuan Chang ini jelas dimaksudkan untuk menyebabkan Dao Sekte ditempatkan pada posisi yang menentang semua orang. Melalui ini, dia akan memaksa Dao Sekte untuk melepaskan Lei Qian. Taktik ini sangat licik, ekspresi Wang Yan dan yang lainnya juga sedikit tenggelam. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa beberapa tatapan sudah dilemparkan ke arah mereka beberapa saat setelah Yuan Chang mengucapkan kata-kata itu. Ada beberapa niat bersahabat di dalamnya. Sebaliknya, hanya ada desakan yang tidak sabar. Lin apa yang harus kita lakukan? Wang Yan bertanya dengan suara rendah. Situasi ini sedemikian rupa sehingga mereka terpaksa menghadapi banyak karena satu kalimat dari Yuan Chang. Tidak akan baik jika ini terus berlarut-larut. Lin Dong sedikit mengaitkan alisnya saat dia menatap Yuan Chang. Segera, dia melirik si merah menghadap Lei Qian, yang lehernya dirainya. Sesaat kemudian, dia akhirnya tertawa lemah. Karena kakak Yuan Chang begitu murah hati. Aku tentu harus memberi kamu beberapa wajah. Itu hanya spar sebelumnya. Aku tidak punya niat untuk mengambil nyawa. Petik 2 wajah para murid Yuan Get berkedut tanpa sadar ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka jelas bisa merasakan niat membunuh bergelombang dari Lindung sebelumnya. Mereka semua mengerti bahwa Lindung pasti bermaksud membunuh Lei Qian sebelumnya. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia katakan. Kakak Lindung benar-benar seseorang yang bisa melihat gambaran besar. Senyum muncul di wajah Yuan Chang. Namun. Senyum ini dipenuhi dengan semacam perasaan yang sangat gelap dan jahat tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Karena ini masalahnya. Tolong lepaskan Lei Kian. Anggap dirimu menang dalam pertarungan ini. Petik 2. Kemungkinan Yuan Chang benar-benar menekan kemarahan yang hebat dan niat membunuh ketika mengucapkan kata-kata ini. Mengingat statusnya, hampir tidak ada orang di antara generasi muda wilayah Suan Timur yang ia anggap serius. Bahkan ada sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang menurunkan dirinya dengan cara ini. Namun, Yuan Chang adalah orang yang luar biasa. Meskipun hatinya menekan niat membunuh, senyum masih muncul di wajahnya. Namun, senyum ini menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Lin Dong memiringkan kepalanya saat dia menyaksikan Yuan Chang. Segera, dia tersenyum cemerlang dan mengangguk. Semua orang tanpa sadar sedikit terdiam ketika mereka melihat ini. Dari sudut pandang tertentu, kedua belah pihak adalah tipe orang dengan kesabaran besar. Mereka sadar bahwa harimau tua yang memamerkan taringnya tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah ular beracun yang bisa berbaring diam dalam penyergapan dan menunggu untuk memberikan pukulan fatal. Lin Dong dan Yuan Chang tampaknya termasuk dalam kategori ini. Betapa malangnya, Lin Dong melirik Lei Qian. Yang dia pegang di tangannya, ujung-ujung mulutnya melengkung. Dia berhenti ragu-ragu dan dengan santai melemparkan Qian ke samping. Namun, tidak ada yang menemukan bahwa cahaya hitam yang tidak biasa telah diam-diam memasuki tubuh Qian ketika tangan Lindung melepaskan diri dari tenggorokan Lei Qian, Lei yang dibuang oleh Lindung, dengan cepat diselamatkan oleh beberapa murid gerbang Yuan. Setelah itu, mata iblis yang luar biasa di wajahnya yang pucat menatap Lindung dengan penuh perhatian. Raungan keluar dari tenggorokannya. Lindong, begitu kamu mendarat di tanganku, aku akan membuatnya sedemikian rupa sehingga kamu akan memohon kematian. Namun, Lindong hanya tersenyum tipis di hadapan raungan Lei Kian yang ganas. Seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Kita semua benar-benar meremehkanmu. Senyum di wajah Yuan Chang sedikit menarik ketika dia melihat Lindong melepaskan Lei Kian. Setelah itu... Dia mulai berbicara perlahan. Kamu adalah orang yang paling sulit dari Dao Sekte untuk berurusan dengan kali ini. Kamu terlalu baik, Lin Dong tertawa. Penampilannya membuat Lei Qian marah sampai pada titik yang terakhir memiliki dorongan untuk mengeluarkan darah. Sebuah pandangan gelap juga melonjak ke wajah Little Spirit King Lingzen. Hanya Little Yuan King Yuan Chang yang terus memiliki wajah tanpa ekspresi. Namun, kompetisi sekte besar tidak akan berakhir dengan mudah kali ini. Lindong, percayalah padaku ketika aku mengatakan bahwa kamu akan membayar harganya. Yuan Chang menatap Lindong dan berbicara dengan senyum tipis. Lindong mengangguk sambil berbagi pemikiran yang sama. Senyum cemerlang juga muncul di wajahnya saat ini. Namun kata-kata selanjutnya menyebabkan ekspresi Yuan Chang tanpa sadar menjadi jelek terlepas dari kemauannya. Jika kamu telah menyelesaikan omong kosongmu, bisakah kamu membuka simpanan kuno? Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, bab 777, pembukaan stas kuno yang membakar langit. Lindong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bertindak arogan di depan gerbang Yuan kami hanya karena kamu telah mengalahkan Lei Qian sekali? Raja Roh Kecil Ling Zhen berteriak dengan dingin. Wajahnya sekali lagi menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Rasa dingin yang menyeramkan juga melonjak ke wajah acuh ta'acuh Yuan Chang. Namun, segera, itu ditekan dengan paksa. Kedua matanya berisi tatapan yang sangat dingin saat dia menatap Lindong. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah Lingzen, berbalik dan pergi. Pada akhirnya akan ada waktu untuk membalas kamu atas kemenangan yang kamu peroleh melalui kata-kata. Mudah-mudahan, kamu masih bisa tertawa pada waktu itu, Yuan Chang berbalik. Namun, suaranya yang gelap dan dingin, yang berisi keinginan membunuh yang kaya ditransmisikan ke belakang. Semua orang bisa mengatakan bahwa orang yang paling menonjol di antara murid-murid muda Yuan Ge telah marah oleh Lindong. Ling Zen dan murid-murid gerbang Yuan lainnya juga menatap kelompok Lindong dengan mata dingin yang jahat. Setelah itu... Mereka berbalik dan mengikuti Yuan Chang. Hanya setelah penarikan murid-murid gerbang Yuan barulah suasana bermusuhan secara bertahap menghilang. Cukup banyak murid Dao Sekte mengendurkan tangan mereka yang erat. Keringat hadir di telapak tangan mereka. Meskipun mereka merasa sedikit cemas di hati mereka, mata mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Dao Sek telah bertarung dengan Yuan Get berkali-kali selama bertahun-tahun. Namun, mereka tidak pernah merasa puas seperti hari ini. Apa kamu baik-baik saja? King huan, -huan juga diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat Yuan Get mundur. Dia menyimpan Heavenly Phoenix Sitar di pelukannya. Pada saat yang sama, dia melirik Lindong yang agak pucat saat tatapan khawatir tanpa sadar melintas di mata besarnya. Aku terlalu lelah, tapi itu tidak akan banyak menghambatku. Lindong menggelengkan kepalanya sedikit. Pertarungan ini tidak dianggap santai untuknya. Lei Qian memang memenuhi reputasinya sebagai salah satu dari tiga raja kecil Yuan Gate. Jika bukan karena Lindung telah membalikkan rotasi formasi alam semesta kuno, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan mengalahkan yang terakhir. Namun, kita dapat dianggap benar-benar berselisih dengan mereka. Baiklah, aku awalnya berencana untuk mencoba secara damai melewati kompetisi sekte besar ini. Namun. Yuan Ge telah memilih kami sejak awal. Memberi terlalu banyak pada waktu akan menghasilkan efek sebaliknya. King Xiao Xiao mendesah pelan. Selama perjalanan ini, dia akhirnya menyadari bahwa dendam antara Yuan get dan Dao Sek sudah cukup dalam. Mencoba menghindarinya benar-benar terlalu idealistis. Lin Dong mengangguk diam-diam. Dia tidak bermaksud sengaja dan sepenuhnya membuat marah gerbang Yuan. Namun, yang terakhir terlalu mendominasi dalam tindakan mereka. Terkadang, hal-hal tidak bisa dihindari hanya dengan menyerah. Semua orang harus berhati-hati ketika kita memasuki Burning Sky Ancient Stas nanti. Lin Dong mengingatkan semua orang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa Stas kuno pembakaran langit ini tidak sederhana. Kemungkinan interiornya tidak simen seperti harta karun kuno yang dia temui di masa lalu. Saudara Chen Bui Aku harus menyusahkan kamu untuk merawat adik perempuan aku ketika saatnya tiba. Lindung melirik wanita berpakaian hitam di sampingnya sebelum berbicara dengan Chen Gui. Aku saat ini tidak perlu kamu khawatir tentang hal-hal seperti itu. King Tan sedikit mengernyit. Jelas, dia sangat tidak senang bahwa Lindung masih memperlakukannya seperti dirinya yang sama sekali tidak berdaya di masa lalu. Namun, protesnya jelas gagal mendapatkan hasil apapun. Lindong hanya melirik dan mengabaikannya. Hehe, saudara Lindong, kamu bisa tenang. Guru dengan tegas memperingatkan aku untuk tidak membiarkan kecelakaan terjadi pada saudari junior ketika kami pergi. Chen Gui tersenyum mengangguk, Lindong tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat pandangannya. Murid-murid dari gerbang Yuan sudah berkumpul di depan ruang terdistorsi jarak yang sangat jauh ke depan mereka. Setelah itu, Yuan Chang. Yang memimpin mereka, perlahan-lahan melangkah maju di depan mata panas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memang memiliki metode untuk membuka simpanan kuno ya, Gumam Lindong. Alisnya berkedut ketika melihat adegan ini. Yuan Chang mengepalkan tangannya di depan banyak tatapan saat cahaya merah menyala muncul di tangannya. Dalam kelompok cahaya itu tampak api yang menyala. Yuan Chang melemparkan tangannya. Gumpalan api merah menyala itu meninggalkan tangannya. Setelah itu, ia disertai dengan ekor berapi-api karena langsung menembak ke arah ruang yang terdistorsi. Sizzle-sizzle, api membuat kontak dengan ruang yang terdistorsi. Segera, cahaya merah api melingkar mulai berfluktuasi dan menyebar. Segera setelah itu, semua orang memperhatikan ketika ruang terdistorsi mulai perlahan-lahan pecah. Setelah merobek ruang terdistorsi, cahaya berapi yang tak berujung muncul. Aura yang sangat kuno terpancar darinya. Tampaknya mereka telah kembali ke tanah prasejarah. Bang, setelah merobek ruang terdistorsi ini, atmosfer juga tiba-tiba menjadi panas berapi-api. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya itu menjadi sangat panas pada saat ini. The Burning Sky Ancient Stash adalah tempat harta karun kuno yang sangat terkenal di unik Devil Region. Ada desas-desus bahwa tidak hanya ada banyak seni bela diri kuno yang kuat di dalamnya tetapi juga harta karun alami dan sejumlah benda berharga yang tertinggal dari zaman kuno. Di antara mereka bahkan ada harta yuan murni. Desas-desus ini cukup untuk menyebabkan banyak orang menginginkan simpanan kuno ini. Di masa lalu, tidak ada yang bisa membuka Burning Sky Ancient Stas ini. Karena itu, mereka tidak berdaya meskipun mereka mengidam-idamkannya. Sekarang, bagaimanapun, simpanan kuno ini akan dibuka. Oleh karena itu, keserakahan di dalam hati setiap orang menjadi seperti seekor harimau yang melarikan diri dari kandangnya saat ia keluar. Swoosh! Keheningan hanya berlangsung sesaat sebelum suara angin yang deras tiba-tiba muncul. Banyak sosok manusia di dekat ruang yang robek telah menyerang dengan cemas terhadap simpanan kuno yang terbuka. Mata Yuan Chang acuh tak acuh saat dia melihat sosok manusia ini dengan cemas masuk. Namun... Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghentikan mereka. Mari kita tunggu dulu. Mata lindung mengeras, dia melambaikan tangannya dan menghentikan murid-murid Dao Sekte yang juga sedikit cemas. Angka yang tak terhitung jumlahnya telah dibebankan ke dunia merah cerah ketika lindung mengulurkan tangannya untuk menghentikan murid-murid Dao Sek. Namun begitu tubuh mereka masuk, mereka tiba-tiba mulai menyala dengan cara yang aneh. Segera. Tangisan sengsara dipancarkan dari ruang merah terang, menyebabkan ekspresi banyak penonton berubah. Banyak tokoh manusia dengan cepat berubah menjadi bola api. Pada akhirnya, mereka berserakan. Tampak seolah-olah mereka telah berubah menjadi abu. Adegan mendadak ini seperti sebuah baskom berisi air dingin yang secara langsung memadamkan keserakahan semua orang. Koror muncul di mata banyak orang. Sepertinya api kuno langit pembakaran ini bukan tempat yang semua orang bisa masuk. Murid gerbang Yuan di depan tiba-tiba mulai menarik kembali sebagai kelompok besar. Akhirnya, hanya beberapa angka yang tersisa. Aura para toko ini semuanya sangat kuat. Mereka semua, tanpa kecuali, telah melangkah ke tahap 8 Yuan Nirvana. 8 murid panggung Yuan Nirvana ini langsung terbang ke Burning Sky Ancient Stash di bawah pimpinan Yuan Chang. Kali ini, tidak ada teriakan menyedihkan yang dipancarkan. Jelas, kekuatan mereka semua telah mencapai tingkat di mana mereka bisa menahan panas berapi api itu. Delapan yuan murid tahap Nirvana akan mengikuti kita ke Burning Sky Ancient Stash. Semua orang diam-diam akan tetap di sini. King Xiao Xiao segera membuat keputusan ketika dia melihat adegan ini dan mengumumkan dengan suara rendah. Beberapa murid dari Dao Sek tanpa sadar merasa kecewa ketika mereka mendengar kata-kata ini. Namun, mereka juga mengerti bahwa jika mereka dengan paksa menyerbu tanpa kekuatan yang cukup, kemungkinan nasib mereka akan sama dengan beberapa orang yang kurang beruntung tadi, menjadi abu yang tetap berada di tempat ini. Jelas, ini memudahkan orang untuk menerima keputusan ini. Para murid Sekte Dao dengan cepat memisahkan diri mereka sendiri. Ada juga puluhan murid di panggung delapan Yuan Nirvana. Sejujurnya, kekuatan eksterior Lindung adalah yang paling lemah di antara mereka. Tentu saja, tidak ada yang akan benar-benar berpikir bahwa kekuatannya di permukaan adalah kekuatan sejatinya. Setelah kekacauan singkat di langit ini, banyak faksi juga mulai memilih murid elit mereka. Setelah itu, suara angin yang deras muncul. Banyak sosok manusia yang dilemparkan ke dunia merah terang seperti belalang. Kali ini, sesuatu seperti dibakar menjadi abu tidak terjadi. Ayo pergi. Setelah melihat bahwa pemilihan murid telah selesai, Lindong berhenti menunda-nunda lagi. Dia berteriak pelan dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Para murid dari Dao Sekte segera mengikuti di belakangnya. puluhan tokoh cahaya bergegas melintasi langit. Dunia merah cerah di belakang ruang terdistorsi juga mulai membesar dengan cepat di mata Lindong. Lindong juga menghirup napas dalam-dalam dari udara panas saat dia masuk. Kedua matanya memiliki ekspresi bersemangat yang melintas di atas mereka. Dia juga memiliki ketertarikan yang cukup besar pada Burning Sky Ancient Stars ini. Tentu saja, apa yang dia benar-benar ingin tahu adalah bagaimana token cahaya yang dia dapatkan dari peleburan kuali tembaga.